Baiklah persahabat Lesler dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kali yang saat ini Bang Mimin akan memberikan cirukan vitamin bahagia nih langsung dari dalam kita persahabat ya Keunggahan pertama kita lihat nih ada sebuah momen yang sangat luar biasa Ketika persahabat ya Lesti dan Bilar tentunya menyuguhkan kekiotan Eh tentunya Bang Deri ini ganggu aja nih persahabat ya Keromantisan dari idola kita Perhatikan persahabat ya ada Alastin lagi cium pipi manja kakak Bilar Tentunya diganggu oleh Bang Deri nih persahabat ya Perhatikan tuh langsung aja digandeng tangannya Bang Bilar ya Aduh emang cute banget ya Mereka selalu ada aja Kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia ya Luar biasa mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat untuk idola kesayangan kita keluarga dan tim dari Leslar Entertainment. Momen ini diunggah kembali oleh Uncle Leslar underscore Lesti Bilar official 2 Ada kalimat gansen yang dituliskan dalam postingan tersebut Dah lah, mencapai emang pak bos and Bu bos si tim Gak pernah kalau gak bikin ngakak katanya itu persahabat ya Memang luar biasa adalah kita Selalu aja membuat kita bahagia Masya Allah Dan dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari akun Instagram Ismul underscore mengatakan dalam kolom komentar Aduh om dari salah lagi gandengnya Katanya tuh persahabat ya emang cute banget Selalu ada aja kelakuan Tingkah laku yang selalu membuat kita ketawa bahagia Dan ke kabar selanjutnya persahabat dari info penting juga untuk kita semua Ini langsung diinfokan dari salah satu akun Instagram fans Lesti Bilar Galeri Underscore Ini menginfokan persahabat yang unggahan dari L2W yang mana cara memvoting Lesti di Juke Stop Chart musik, Persahabat ya. Ini wajib kita dukung juga. Caranya ada di slide kedua. Cara untuk memfoto Lesti di Juke Stop Chart, bersahabat ya. Yang pertama, ini kalian harus buka aplikasi Juke dan cara yang kedua. Klik banner Juke Stop Chart artis pilihan fans, tuh, bersahabat ya. Diingat, yang kedua, klik banner Juke Stop Chart artis pilihan fans. Dan tentu selanjutnya perhatikan di sini yang ketiga kalian harus klik vote di banner di keciorak tuh jangan lupa update aplikasi nya ya kita harus wajib dukung yang terbaik nih untuk idolake sayangan kita. Ada sebuah kalimat ganson juga, info dari Lesti Bilar Galeri Underscore. Assalamualaikum teman-teman, let's bantu vote Lesti di Chart Superstar speak di Juke. Persahabat ya, kalian bisa vote melalui aplikasi Ya cara caranya sudah tertera di banner atas. Bagi yang ingin ikut jadi tim voting, bisa ada miminya. Terima kasih itu, persahabat ya. Doakan, mudah-mudahan tentunya Dede Alasti selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan kita juga harus tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk Dede Alasti dan Kakak Rizki Bilar. Dan untuk ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Claudia Putri, ya, yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Dede Alasti kemarin nih ketika di acara pengajian atau syukuran rumah baru, Duh cute banget ya, si cantik bumil cantik kita selalu tampil menggemaskan, masya Allah senyumannya selalu membuat kita bahagia dan selalu adem bersahabatnya ketika melihat iriasi tersenyum banyak komentar yang sangat luar biasa banyak pujian respon positif yang selalu diberikan dari fans sejati Leslar, yakni dari akun uh Uhtijum mengatakan. Masya Allah, Allah sehat selalu Bumil dan kakak serta keluarga besar Leslar. Amin. Selalu saja banyak doa baik dari orang-orang yang tulus mencintai Dedek Lesli dan kakak Rizki Bilar. Mudah-mudahan doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan Lesti dan Bilar keluarga dong tim selalu sehat, semuanya amin. Dan selanjutnya ada vitamin bahagia untuk kita semua persahabat, yang perhatikan. Tentunya ini ada di channel YouTube Mifta Broncak Persahabat ya, vitamin lama nggak apa-apa ya. Walaupun punggungnya doang, kita melihat tentunya bahagiaan yang kita rasakan dari idola kesayangan kita aduh gemes banget persahabat ya di sini kita lihat sebuah kalimat ternyata satu pesawat sama Leslar dan timnya katanya tuh masya Allah nggak nyangka banget yang bisa satu pesawat dengan dari Lesti dan kakak Rizky Bilardo dari belakang aja tentunya kita sudah merasa bahagia kepada idola kita mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya, banyak komentar yang diberikan juga salah satu ini dari akun twi.tv14 TV Kok oh, aku senyum-senyum ya, walau cuma lihat punggungnya doang Aduh, sama banget persahabat ya <gifat> Ini salah satu fans sejati yang selalu mendukung, apapun Idola Krista yang tentunya lakukan persahabat Ya mudah-mudahan berkah barokah semuanya Dan selalu sehat yang terpenting Amin Jangan kemana-mana sahabat Biar kalian ketinggalan informasi selanjutnya Atau stay tune dan pantengin channel ini Bagaimana tanggapan kalian? Selalu berkomentar bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh